Pada percobaan pegas yang dilakukan oleh kawan-kawan adalah dengan mengamati pegas yang digantung dengan beban M yang mengakibatkan daya berat, sehingga pegas di sini akan mengalami pertambahan panjang, yaitu selisih dari panjang akhir setelah digantung beban terhadap panjang mula-mula. Misal, diketahui panjang mula-mula adalah 49 cm dan digantung dengan beban 100 gram sehingga panjang akhirnya menjadi 66 cm berarti kita dapat menghitung besar konstanta pegasnya sebagai berikut Mula-mula kita tentukan dulu pertamaan panjangnya 66 dikurang 49 berarti menjadi 17 Centimeter. ini diubah menjadi meter dan selanjutnya beban ini tadi diubah menjadi kilogram berarti 100 dibagi 1000 dikalikan 1 kilogram bernilai 1 10 atau 0,1 kilogram untuk mendapatkan nilai konstanta pegas berdasarkan hukum hukum gaya dibagi pertambahan panjang yang menjadi gaya tadi adalah Masa dikali percepatan gravitasi Dibagi pertambahan panjangnya Nilai percepatan gravitasi yang kita gunakan adalah 10 meter persekon kuadrat Berarti 0,1 kilogram Dikali 10 meter persekon kuadrat Dibagi dengan 0,17 Hasilnya adalah 0,1 dikali 10 dibagi 0,17 sama dengan 5,88 newton per meter kuadrat. 5,88. Demikian untuk menghitung konstanta pegas berdasarkan percobaan yang sederhana ini.